Jadi kita punya peralatan, mungkin akan di baik pulih nanti, tapi tidak apa. Beda akan dibuat beda Beda Elakkan bertalaman atau berkentuhan dengan orang lain Elakkan berhasil pelitup mula ataupun mat apabila berada di luar rumah dan penjarakan fisikal 1 meter oke okay, guys, dan hmm. sekarang pergerakan akan bermula daripada bekan di dunia, daerah papar menuju ke bekan di dunia, di sependo oke okay. kita jaga kita oke, hey. kuat yang pasti Leo? Hmm. masih lagi ada separuh lagi ya, kosong ini perut. <laughs> Apapun, kita laksanakan tugas yang diamanahkan terlebih dahulu. Nah, jadi, ya untuk peringatan kepada orang-orang di luar, uh, berhati-hati Covid ini tidak kelihatan, jadi... Kita jaga kita, kita jaga keluarga kita. Jadi hati-hatilah, oh, ya. Oke, oke. Pertama kita akan buat kebahan umum. di pekan papar dan juga akan bergerak menuju ke pekan kinarut dan lokawi. Jadi kita sama-sama ikuti ini vlog. Uh, jangan lupa untuk subscribe, like, share ini vlog. Jadi kita akan. Uh, kongsi kesadaran ini kepada semua covid-19 berada dalam masyarakat jadi kita sentiasa beringat nah kita jaga kita alright? Oh, alright oh, no, alright hmm.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 Tidakkan boleh diambil di bawah Akta pencegahan dan Pengawalan Penyakit Bercangkit 1988 dan boleh dikenakan kompal. Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tempat awal. Oleh itu, anda dinasihatkan segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar. Ingat, patuhi SOP, amalkan 3W dan elak 3S. Bersama kita mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19. Sekian dan terima kasih. jadi sekarang kita bergerak ke mana? ke Kinarut Baru Bacang tuh lagi oh ada lagi satu di Wooden Song masih so, tidak hmm. oke jadi sekarang kita musiknya paling kita terus pulih ke sana kita akan langsung ya betul jadi sekarang ceritanya apa-apa harus sekarang Red Zone Pesan under investigation DUI. Uh, so, prepok par lah harap par ini uh, apa lama-lamaan dia turun balik lagi zon hijau lah. Sekarang dia zon merah tapi belum ada lagi pengumuman untuk uh, apa PKBB perintah kawalan Pergerakan bersyarat belum ada lagi Diputuskan oleh kerajaan negeri. Khabar berita. Kita sudah sampai di Malinsonge. 11 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kemolekan citan yang tinggi. Menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Tidak akan berada di tempat yang sesak Pada individu yang diperintah menjalani arahan karantina di rumah Sila patuhi arahan tersebut Jika individu tersebut didapati melanggar arahan Tindakan boleh diambil di bawah akta pencegahan dan pengawalan penyakit pejangkit Tidak di Balinsung, jadi kita akan bergerak di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 dan di tempat awam bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID sembilan marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Dan tertutup, amalkan etika basuh dan bersin yang betul, tutup mulut dan hidung menggunakan kisut atau sapu tangan, buang kisut sila lakukan pembasmian kuman ataupun disinfeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda kepada individu yang arahan tersebut jika individu tersebut didapati melanggar arahan tindakan boleh diambil di bawah akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun melihat sama amanita bukan yang positif tuh dibawa antar ya, pertigaan ya. dan pengawalan oh, penyakit berbeda. Sudah selesai sudah selesai Sudah selesai lah. Tidak Sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit kaki dan sesak nafas, segera lakukan uh. rawatan di klinik. Jangan berdekat dekat. Ini kali lagi string. Roma adalah tempat yang paling luar biasa. Ya. ramai adalah tidak dijalankan untuk berada terlalu ramai di tidak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 dan boleh dikenakan. Kom hari ini hmm. tugasan trayor patang yang last hari ini kawasan taman pengelak pengelak depan besar. Hmm. Uh, ah Ini sudah patah ya guys. Ini sudah rajunedi punya ini. Sudah patah. Jadi ini, tadi tidak bunyi. Jadi sekarang kasi derik sajalah. Ini pun sendiri punya eh. Tuh Yunedi. Hmm. Jadi harap lah ada yang boleh hmm. sponsor lagi barang ni.